Terik matahari, aku menyanyikan kisah tentang kita. pantai nan manari yang, nah yang tercipta aku abadikan di tempat ter Segalanya tentang dia, seperti sedia kala. Izinkan aku untuk memeluknya, mungkin ku terakhir kali agar aku dapat merasakan cinta ini Kenali. Tuhan kembalikan Segalanya tentang dia Seperti sedia Segalanya tentang dia seperti sejak kemarin izinkan aku untuk memenuhnya. itu terakhir kali agar aku Kau takkan kembali